YouTube. Badoy, anyway, terima kasih oke. Jadi kali ini aku mau mukbang yaitu ini guys. Ini dia kita mukbang sekarang dan ini dia dua. <tongan> <Kameranya>, <tongan> ini jadi aku harus turun ini guys ah, jadi gini hmm. jadi guys kali ini aku mau coba burger aku belum isinya jadi aku kemarin biasanya kan aku itu makan brustek sekarang ini aku mau lihat ini gitu banget toh oh, oh. ini jadi banget panjang saya nggak tahu yang penting ini di rumah makan dekat sini juga Aku dari tadi siang gak makan Karena Aduh Kenapa saya gak makan Saya gak mau makan Karena saya lapar Saya ada masalah Jadi saya tuh pusing Wow ini kola kolak Kalian tahu kolak kola itu disponsor oleh Ronald Ronaldo guys Karena gak salah ya Nah Tapi bukan ini sih Kolak-kolaknya ini Buat aku nah karena sekarang video kita ini mau review makannya burger sama oh, kab, kabab ini namanya kabab atau saurma bahasa sini saurma lah dari saya saya mulai sekarang biar kita lihat aku udah tangan ya guys oh my god this very very hard. very nice nah jadi di dalamnya ini kalian lihat sendiri ya guys di dalam ini sebenarnya oh pernah ada videoku dulu itu mau review hmm, alnya yang oh workernya yang bagus banget itu biasanya itu di premium, premium. <laughs> jadinya gitulah jadi workernya itu lebih bertingkat tiga tingkat gitu tapi ini cuman satu tingkat by the way saya mau coba onde-mende oh, di lataknya di situ tuh anu kantang pulau leh Hmm, kalian itu rasanya ya? bismillahirrahmanirrahim orang mana orang yang? Oh, mama mama mama hmm jadi ini rumah makannya sih enggak terlalu besar hmm mayones rasa mayones batatis mantap banget di disitu pula pokoknya mantap banget ya pokoknya mantap pokoknya mantap kalau aku tidak pula aku duduk di lantai ini guys Duh, duh, duh. Hmm. Jadi so ini ini kalian lihat tahu. Ini rasanya enak banget. karena bahaya banget nggak teman kolak kolanya ini sampai di ditutup gitu loh jadi jadinya eh tisunya di situ jadinya oh apa namanya itu artinya bebas dari corona <laughs> Hmm. jadi aku nggak pakai pipet saya langsung minum begini guys bismillahirrohmanirroh keren banget ini makanya ma mahal ini guys ini tiga real ini kayak gini maksudnya tuh dulu guys dulu sebelum oh, tahun 2000 waktu aku datang ke sini ini paling seribu eh, um, um, ini paling satu real, satu real ini. Tapi sekarang ini udah sudah lebih tiga, eh, tiga ini tiga real oh lima puluh sen sekarang. Saya datang ini satu real lah, satu realan ini, realan ini. Terus apalagi seperti web itu itu satu real dulu 50 puluh sen doang. Tapi karena seiring jalannya waktu, keuangan Saudi ini mulai oh, gimana ya, mulai gitu susah, jadi semua barang pun naik. Makanya gaji pun akan naik, seperti itu, guys. Lalu di Indonesia ini kan sibuk tuh oh, komplain tentang presiden, masalah naik oh, BBM, ataupun naik apa namanya itu minyak. Padahal kalian nggak tahu ya guys di Arab Saudi minyak sekarang naik. Aku waktu beberapa hari itu ke mall itu minyak yang jagung itu aja sudah 24 puluh ribu. Kalau uang kita itu udah 100.000 ribu lebih. Bayangkan itu. Nah sekarang guys kita coba saurma. This is saurma. You know this one saurma. What's about charmer? How is nice or not? We eat nice, It's okay. We we can buy again, again, again. I want to try. It. Maybe nice this or not? Mister Roman here. Hmm. Nice, but I think the most they put inside our uh, saw that way will be like a garam. But it's okay. Oh, chicken, tomatoes, and uh, sauce, mayonnaise, and this one is that. This one or. Uh, here speak arabic here i don't know what speak what language in english here alias timon mmmm yeah. so good it's very good Jadi mayones Aku enggak terlalu suka mayones Kalau ada masalah nggak bisa kutilan makan guys. Ini aku beli ini karena aku nggak ada selera nasi. aja aku minum obat langsung aku tidur ke para kucing. Hmm. Oh. Mas. Nice. Jadi guys, aku kembali ke burger, ke burger, ini nanti makanan smoky, kucing, jadi kucing itu saya kasih namanya smoky, kalian lihat video ini, ini smoky, karena aku ingin thai dia. Dude, crap. Eh, oh no! Jadi ini rasanya lumer di bibir. Ini lumer banget. Oke, okay, itu dia mukbang saya, guys. Yaitu, review chicken sorma dengan burger. Marah, hello. Enak, cuman aku karena sudah kenyang, aku biasanya kalau sudah minum ini, sebab ini pengukas. Kalau sudah minum ini, sudah jadi aku cepat kenyang so guys thank you very much for watching and don't forget to give me subscribe and like this video and please stay until uh, until, until last minute <laughs> from off my video so for you all and always stay in my channel youtube please don't Uh, boring about my video and my uh, story my life because this is story my love and story my my job in the react and you all can to give me like <laughs> my video so by the way bahasa inggris berlepotan tolong jangan dihina supaya dapat iklan dari Amerika and see you the next video and the next vlog don't forget to give me subscribe and like video and thank you very much for watching then please stay stay stay in my channel youtube give me support and comment in my video down and please Uh, sir if you want uh, you want to say it's okay please ah uh, and give me comment <laughs> if if you need something and you want to say if uh, you want to say with me uh, goodbye <laughs> and If you want to stay until and, and and the next video, and you stay uh, and when I upload video new, you can uh, click launching and subscribe. And after launching, you want you know launching because if when i i upload video new you can look and then you you, you want to uh, on notification video okay so for you all my friend and my uh my my my my my oh, my love you please i'm so sorry if i have a problem with you all and maybe i have problem in my i speak <laughs> or i uh, my my my video is not qualities and